Guys, jadi konten kali ini kita akan formal kali, boy. Hello guys. Hello, hello guys. Konten kita kali ini akan seputaran dengan berbuka puasa. Oleh karena itu, oleh sebab itu, simak dengan sesama. Jangan berpindah ke channel yang lainnya Karena channel ini Satu-satunya Yang bernama Channel asli main official Tidak ada yang lain Kalau ada yang lain Berarti itu Copyright Tolong keluar dari kucing ini Keluar kamu dari kucing ini Keluar kamu dari kucing ini Iya kuar kamu, kuar kamu, ah, <tuh> keluar kamu, keluar kamu, dari kucing ini, iya, ah, <tuh> kamu, iya, kuar kamu, siap, kuar kamu, kuar kamu dari kucing ini, iya, ah, iya. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. saya lemas besti hmm, besti saya lemas besti Oke, kita akan memasak nasi ini nasi kita masak dulu ini puasa hari ke 3 saya nggak sempat untuk bikin konten untuk hari pertama hari kedua karena ngapoi, Karena ngapoi, karena aku lagi males dan bosan, bosan dan males. Itulah boy. Eh, kemanyan boy? Oke, sudah selesai dicuci, kita kasih air untuk membuat dia bisa masak. Mas hari ini saya akan memasak telur cupok saja dan dengan nasi sambal itu saja guys. Mm. Karena minyak goreng mah, halal segalanya mah, saya akan pusing pola mm. Kita mulai masaknya guys. Konten ini konten memasak berbuka puasa aneh-aneh. Ya apa sana apa sih? ada kejemahan guys jika kalian mengerti kalian bisa pamin ini bawah dan subscribe jangan lupa di like dan komen dan jangan lupa di share thank you oke, okay. oleh karena itu oleh sebab itu sebelum saya berbincang terlalu lama mari kita langsung saja memasaknya guys thank you thank you oke okay, ini ada bawang bawang putih bawang merah dan ada gelbe telur. Ya, telur guys. Ah, lupa saya namanya. cari sendiri. Dan di sini ada tomat, wortel dan kentang. Ya. Ini sama ya begitulah. Ini ada tempe Ah. tempe perembang. kita akan yang namanya shock nah, oleh karena itu tonton sampai habis dan saya mengulang kata-kata tersebut berapa kali dan saya akan memotong ini dengan jurus potong oh, tidak bisa guys ternyata tidak bisa guys oke okay, untuk puasa pertama kalian apa kalian bakal lakukan kalian puasanya full Ataupun juga puasa setengah hari yes. Saya hari pertama puasanya full Alhamdulillah hari kedua puasanya full Hari ketiga hari ini Saya puasanya Insya Allah full juga Sampai seterusnya saja Saya puasanya full hmm, Saya melakukan ibadah puasa ini Saya mendapat rezeki Saya bisa memberi laptop Untuk proses editing Amin Tolong ya sama saya, yang mungkin sama saya aminkan Amin. baik, karena itu guys kita mulai saja pemasah hari ini jangan lupa untuk ditonton sampai habis saya ulang berapa kali <laughs> itulah tag dan niat. saya ulang berapa kali Sudah, mau tugas baunya, Mau sekali. Sudah, <sukur> terlalu <tuk tangan> lama Sendiri Sudah, terlalu lama sudah. cabe dan bawang Merah bawang putih Karena mereka Adalah sahabat sejati dan tidak akan pernah mati Sampai ke ujung dunia Sampai ke ujung dunia, ku tetap mencintaimu. Yolanda, Aduk-aduk Rungan menggunakan rasa cinta dan DJ persona. Ama akah aku cinggarong? Awak akah aku cinggarong? awa akah, awa, aka, awa awa awa awa agak sedikit cair nggak apa-apa paling saya pusing sedikit oke kita kasih garam kasih lagi garam sedikit sedikit sekarang belilah minyak sayur mumpung lagi mahal kalau murah kita susah membeli minyak sayur tersebut oleh karena itu belilah sekarang minyak sayur mumpung lagi mahal guys kita kocok telurnya sampai keluar telurnya Wah, oh, sorry guys, lupa matikan ya. Garam, kita kasih garam guys. Ah. Oke, okay. tuang guys. Tidak oh, sekali guys Makan ini, makan ini, dan ya Oke guys, selamat berbuka puasa Mari kita berdoa bersama-sama guys Allahumma labasumtu Wabika amantu Alhamdulillah Rizbika Amin Amin nah kuasa yang ketiga ya mungkin dengan blok ini rasa bosan itu akan hilang dan jenis itu akan hilang guys okay? <tuh> katanya berbukalah dengan yang manis-manis coba lihat buktah saya saya tahu adanya naksir oke okay guys selamat berbuka guys